Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Jambi. Harga TBS kelapa sawit Provinsi Jambi periode 10 hingga 16 Maret 2023 telah menyepakati harga sawit umur 10 sampai 20 tahun naik 58,21 rupiah per kilo menjadi 2813,72 rupiah per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Sawit umur 3 tahun 2220,64 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2347,73 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2457,57 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2561,63 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2626,55 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2680,33 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2734,43 rupiah per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 2813,72 rupiah per kilo. Sawit umur 21 24 tahun 2725,50 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun Rp2.593,94 per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp12.588,25 per kilo dan harga kernel Rp5.943,02 per kilo dengan indeks K91,77 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 15 Maret 2023.